halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Ananda Bismara dan pada kesempatan kali ini lagi-lagi offroad menggunakan Suzuki Karimun sesuai dengan requestan viewer ini saya berada di rest area jalan tol nggak tahu jalan tol apa ini Cidihai T aduh kebalik kebalik kebalik, kebalik. ya kurang kurang kenceng ya mudah-mudahan berhasil berhasil guys ternyata guys ada nih waduh susah mundur susah mundur Gak bisa maju dan gak bisa mundur Hebat